Whatsapp bro, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pendaftaran dompet kripto digital ya yang namanya Indodax. Saya selalu membawa aplikasi ini, yaitu Wallet Crypto Cara mendaftar tidak melalui aplikasi. What? suat sadar maksudnya kita kita clip di bawah ini dari saya. Ya, dan saya ada banyak komentar dari saya, komentarnya saya, akan saya jadi, saran saya kan, jadi suka, like, comment dan subscribe. Untuk